gila, ini belanja seperti lihat badannya gemuk Nah, oke Tonton, kali ini saya akan mencoba untuk menelusuri daerah persawahan. Kita akan mencari jenis-jenis ular Tonton. Oke, nasaran ikuti terus. Wah. Mm -hmm. Ya. Ya, ketan-nya, lah. Nek ayah kan... bakar gunung, ini kira-kira. Total. Turun ulane, kita sing Iya. Dorong pari main sawah nyong. Oh, menangin hmm. paling jangan. Oh. <laughs> kata beberapa orang mereka sudah di sini pernah melihat ada ular tonton tapi mereka sangka atau mereka yakin bahwa itu adalah ular kobra atau king kobra teman-teman di antara ular tersebut dan juga ukurannya sudah besar ya tonton tapi nggak tahu sekarang uh, ular tersebut sudah ada di mana kita akan coba ekspor atau telusuri teman kita bisa menjumpainya atau menemukannya tonton dan kita bisa rescue ya adalah lubang atau sarang tikus ya. biasanya lubang-lubang seperti ini tuh bisa diuni oleh uh, jenis ular kobra atau jenis ular tikus biasanya mereka masuk ke dalam selain untuk uh, mencari makanan seperti tikus mereka itu untuk uh, lubang ini untuk beristirahat ya teman-teman untuk beristirahat jenis, jenis, jenis. saya menemukan bekas dengan ular besar dan di bawah sana saya menemukan ular koros lihat sedang saya tengah melular koras nonton oke, okay, ini dah luar jalan tonton tuh ular ini lihat lihat. ular atau pedias kors ya tuan okay. ular ini tidak berpisah dan uh, merupakan sahabat petani juga karena dia merupakan ular pemaksa tikus jadi uh, kenapa dinamakan ular sahabat petani karena dia membantu petani untuk mengurangi populasi hama tikus ya tuan Lihat ini Oke, okay. ini kalau gigit, walaupun dia ular ini tidak berpisah, ini juga sakit, ya, teman-teman. Oke, okay. lihat, oke, okay. okay. dia masuk sini, oke, oke, teman, teman oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, teman oke, oke, oke, oke, okay, dia tadi menyerang oh dia masuk lubang gak okay. apa-apa dia tadi masuk lubang sini tonton. ini dalam nih okay, gak apa-apa, nanti kita sudah dapat ya teman-teman sudah bisa melihat dia ya. oke okay. Mari mulai yang lainnya Ya, oke, teman-teman. Saya menemukan seekor ular yang sedang hidup di perumputan. Tunggu, dia ada di sana. jenis ular korset, teman-teman. Dia sedang beristirahat di uh, rumputan di lereng ini, teman-teman. Gimana don semuanya? Kita menemukan seekor ular king kobra super jumbo. Cuma. Kita cari tempat untuk kita nyebrang. Oke. Ini juga cukup, cukup susah, teman-teman. Berlangsung sama-sama. Riko brandnya di dalam sini teman, teman Besar banget, sumpah Lihat Gila super super super super. Ini nih Oke okay. Saya dapat sempat okay, lihat Tonton, lihat badannya gemuk banget, Tonton. Oke. Maju sekitar empat meter ini. Dilihat kepalanya di sana. ini dalam Oh. oh alhamdulillah. Okay. ini baru pertama kali saya mendapatkan um, cobra sebesar ini tonton. Oke, okay? dan akhirnya juga gak sia-sia saya dapat ular cobra sebesar ini tonton. Oke, okay? buat tonton, akhirnya saya bisa dapat ular cobra sebesar ini, jumbo banget eh dan tonton. Alhamdulillah Jadi saya harus kembali ke sana dulu teman-teman Oke Kita lihat badannya Seukuran kaki saya ini teman-teman besar ya Lihat Kepalanya aja segini teman-teman Ini benar-benar super besar Super jumbo teman-teman Alhamdulillah Oke Saya akan pergi dulu Nanti ke tempat yang lebih enak teman-teman